Let's see what's the process. Gotta stay hydrated, especially with Mr. Halal. water. Tempatnya di Desa Sajang, pada kelompok ini sudah memberikan manfaat yang sangat besar, artinya sudah menghasilkan produksi sehingga bisa wow. ekspor bahkan sampai ke Amerika Serikat. Nah, pertama panel ini sudah oleh wow. uh, sertifikat organik dari lembaga sertifikasi dari kontrol Union dari Amerika Serikat dan sudah menghasilkan uh, panel ini kira-kira uh, sampai saat ini sudah mencapai nilai ekspornya 3 miliar rupiah. Marilah wow, dengarkan oh, that's a lot of work. Each piece by hand. Dan ini kebetulan kaum milenial yang menyukai pertanian. So, saya Ruslan, salam pertanian Indonesia. Saya merupakan salah satu petani di generasi ketiga di kelompok Tani Berosoko. Third generation kami, of farmers, Maslow. Kami, kami melakukan mitra dengan perempah organik yang membina kami, sampai kami bisa sampai saat ini memberikan begitu wow. banyak manfaat. Uh, dan perkiraan kami, di tahun kemarin, kami memiliki hasil panen sampai lima ton Dan pertanian kami, kontal ini, also, kami 15 tons. memiliki hasil panen lebih dari itu, yang nilainya cukup lumayan tinggi bagi petani kami itu sekitar 3, kurang lebih, 3 miliar pada saat ini kita mengetahui bahwa adanya musibah di so, 19, akan tetapi produksi paling kami itu tidak terlalu besar karena uh, pertanian, pertumbuhan, pertumbuhan, pertumbuhan, oleh pasar uh, internasional, kelompok kami benar-benar uh, mengikuti uh, sertifikasi organik internasional. mereka got organic organik adalah mikro dari kelompok petani, kami panik salah satu anggota kelompok tani yang menggunakan sistem dan pola pertanian mm just when is inside, so, inside so, the greenhouse semuanya so, berhasil berbuah itu akan kita bisa perkirakan hasilnya sekitar 9000 kg panli basah ini kalau kita hitung dari angka dengan harga yang sekarang ini luar biasa cukup fantastis nilainya yaitu lebih dari hampir 1 miliar lebih masyaallah how many plants are there look at that so kasih bi atau ada pemilihan panen yang dengan kualitas ada kualitas berita ada kualitas ada kualitas prosesnya ini. Wow. I would have to see how does it go from the plant to like these things. Proses dan hasil panen dari kelompok petani dengan cara panen dengan hasil yang seperti kemudian ada yang seperti ini adalah yang untuk adalah yang di sini ada yang dilakukan oleh petani. Dan ini membuat? Membuat it requires a lot of care. That's why they're using their hands and they don't want to break it. Apa namanya customer yang ada di That's really cool, guys. This is the first time I've seen an actual like vanilla tree and uh, the actual vanilla itself um i like vanilla you know it's a pretty good uh, flavor usually ice cream i like vanilla ice cream is simple or strawberry uh, one thing that i found out is how vanilla extract is made supposedly vanilla extract if you guys search it it's comes from an animal uh, which was pretty weird for me to find out but vanilla itself like actual vanilla comes from the plant tree so do search it Uh, for vanilla extract and find out where it comes from. And if you do find out, smash that like button and subscribe to the channel. And if you guys uh, like me to check out any other videos, you can put your suggestions in the comment section below. And as always, thank you very much guys for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care yourself and your family. Shalawat. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.